eh uh, saya hari ini berpikir untuk nge lagi dan sesama sekarang ini tak mau lari atau jogging. Hari ini saya sendiri ya. Oh ya uh, Untuk channelnya jangan lupa subscribe, like dan comment. Terus ke uh, apa Ya eh, nanti lah pokoknya kalian lihat di ending videonya Kembali ke sini Ayo doa ya Oh no no no no stiker, apa -apa? Oh sorry ya waktu hari up ya Hari minggu saya juga gak sempat mengglock karena oh, harus pakai masker karena sosok anak lagi juga yang kemana-mana like, comment, subscribe dan itu tiga kali putaran dan ini baru dua kali baik kali ya tiga kali atau dua kali lagi dan ini luar biasa ramai sore ini karena mungkin anak-anak pada libur atau kayak gimana ya karena kalau, kalau tidak salah setiap hari ramai di sini apalah namanya juga olahraga, ini yeah. belum banget. <tuk> ramai dan banyak ada anak-anak, orang tua dan apa oh ya, semakin anak dewasa. Oh ya ramai sore. Kalau kali sih saya belum coba. Dan mungkin nggak terlalu seramai ini kali ya. <tuk> Oke okay, jadi saya mau mulai lagi, dan mungkin bagusnya sitar, sitar minggu, tiga kali, setiap minggu 3 kali, biar rutin, biar uh, dietnya terkontrol, jadi makanan juga harus dikontrol, jadi mungkin besok atau bisa kita cek lagi berapa kalori yang turun, berapa berapa berat badan. Baca Oke Oke okay. hey, Kalian jangan lupa like, comment, subscribe Karena uh, Subscriber Ketika diisi Rp100.000 saya mau giveaway Dan kalian uh, harus Ngajak teman atau Sahabat, -sahabat kalian Buat uh, Subscribe Oke Iya, iya, iya, iya